atau bergaung gitu atau gaung pokoknya ya antara gema atau gaung sih sebenernya saya juga nggak tahu bedanya apa gitu cuman kalau kalian tahu silahkan komen di bawah dan uh, sebenarnya ini jujur agak ngeselin juga dan sebenarnya untuk ngefixnya itu gampang banget gitu kalian mungkin uh, mungkin deh ya, mungkin dari settingsnya di sini kalian mungkin yang output di sini dan ke recording di sini kalian audio tracknya tuh dua gitu kalian pilih dan nggak tahu juga sih apakah ini ngaruh atau enggak ya tapi di sini untuk yang ngaruhnya itu adalah yang audio input capture-nya yang di sini yang audio mixer, ya. Di sini kalian cukup klik yang ada lambang gear atau mungkin gigi ini kalian cukup klik dan kalian cukup klik yang advanced audio properties, kalian cukup klik tapi jangan yang properties ya dan uh, defaultnya itu atau mungkin bawaan ya kalau nggak saya bahasa Indonesia ya cuman nggak tahu juga sih ya bahasa Indonesia -nya apa default itu ini bakal ke checklist semua, kalau nggak salah ya. Jadi ke checklist semua dan nanti bakal ada checklistnya itu yang numpuk kayak gini. Jadi numpuk kayak gini kan, numpuk kayak gini. Dan yang numpuk kayak gini ini bakal menyebabkan gemak atau gaung ya. Pokoknya antara itulah ya, yang mana lah gitu. Jadi bakal uh, audionya tuh saling numpuk kayak gitu dan nanti bakal jelek banget audionya. Dan untuk cara ngefixnya kalian uncheck aja, tapi jangan di track yang sama gitu. Jadi Uh, intinya tracknya tuh harus beda gitu checklistnya jadi untuk track ke satu yang ini gitu ya, untuk audio dan untuk yang outputnya itu di track kedua yang ini gitu dan kalian ya kalian mengertilah gitu ya untuk poinnya gitu untuk uh, idenya gitu jadi ini adalah uh, track ke satu adalah untuk input dan untuk yang outputnya adalah di track kedua walaupun ini di uh, baris kedua gitu ya tapi ini bakal tetap di track ke satu untuk yang outputnya jadi jangan uh, numpuk kayak gini gitu ya, atas bawah gitu jangan jadi kalian harus di track yang lainnya gitu ya dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya cukup gampang banget kalian setelah itu kalian bisa close dan kalian bisa coba uh, rekam lagi gitu ya dan uh, sayangnya itu nggak bisa di fix kayaknya karena itu udah nyatu gitu ya untuk uh, audionya gitu cuman kalau bisa dipisahin kayaknya harus di-edit lagi ya, audionya agak ribet juga gitu dan ya mungkin kalian untuk mencegah uh, gema atau gaung mungkin kalian bisa nonton video ini dan kalau udah uh, gema atau gaung ya kalian bisa nonton video ini untuk ngefixnya dan cari tahu kenapa bisa kayak gitu, dan setelah uh, dibikin videonya kalau udah gema gak bisa dibenerin sayangnya kayak gitu, dan yaudah, gitu, ya udah yaudah kalian bisa mencegah dengan uh, cara ini gitu ya, dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye